Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke semua yaitu cara menyimpan semua kontak yang ada di HP ke akun Google cara ini dilakukan untuk berjaga-jaga takutnya salah satu kontak terhapus dan kalian tidak akan bisa mengembalikannya nah sebelum berlanjut pastikan terlebih dahulu apakah untuk kontak ini sudah terhubung ke akun Google atau tidak cara untuk mengetahuinya kita buka browser internet ya Oke, saya sarankan untuk menggunakan aplikasi Chrome, supaya lebih mudah. Berikutnya, terlebih dahulu kalian login menggunakan akun Google yang ada di HP ya. Saya sendiri udah login. Kemudian kita klik ikon titik yang ada di sini, titik 9, kemudian pilih kontak. Nah, kalau masih kosong seperti ini, tandanya untuk kontak yang ada di HP kalian belum tersimpan sama sekali ke akun Google. Berarti kalau ada yang kehapus, otomatis akan amsyong ya. Nah, untuk menyimpannya ke akun Google, caranya sangat mudah sekali ya, teman-teman. Pertama, klik ikon titik tiga yang ada di bagian atas ini. Kemudian, di sini akan ditemukan impor ataupun ekspor. Kalau nggak ada, maka kalian pilih setelan ya, dan di situ biasanya nanti akan ada pilihan impor ataupun ekspor. Seperti ini, kita pilih impor atau ekspor. Oke, okay, berhubung di sini tidak ada pilihan untuk menyimpan ke akun Google, sekarang kita ekspor terlebih dahulu untuk kontak yang ada di HP ke penyimpanan internal. Ya, kita pilih di sini ekspor ke penyimpanan. Lalu pilih oke. OK. Ya, jika berhasil, sekarang kita buka untuk file manager yang ada di HP untuk melihatnya. Kita pilih penyimpanan, kemudian pilih download. Nah ini dia untuk kontak yang telah tadi kita ekspor. Dan sekarang untuk kontaknya ini kita simpan ke akun Google. Ya sekarang kita kembali ke aplikasi Chrome yang tadi ya. Nah di sini kontaknya masih kosong. Kemudian di sini sekarang kita pilih impor kontak. Berikutnya pilih file. Nah sekarang di sini kita pilih download. Dan kita pilih untuk yang nama 0001 VCF. Ini adalah merupakan kontak yang tadi telah diekspor dari penyimpanan. Setelah itu pilih OK. Berikutnya pilih impor Tunggu beberapa saat. Oke, dan berikutnya sekarang untuk semua kontak sudah berhasil diekspor atau disimpan di akun Google. Jadinya, kalaupun ada kontak telepon yang terhapus, kalian bisa mengembalikannya melalui akun Google tadi. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menyimpan semua kontak telepon di akun Google. Dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.